Hmm? Fasalu apabila engkau punya permasalahan fasalu Ale dikan tanyalah kepada orang-orang yang mata hatinya selalu berujuk kepada Allah sesungguhnya orang yang alim benar-benar alim bukan mereka yang kitabnya nyampe seperti perpustakaan kalau pidatonya nyampe wah uh, jemaatnya menangis semua semuanya itu tipu-tipuan kan bohong-bohongan kamu jangan ketipu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bila alamin Sekala puji bagi Allah SWT Dan yang mengatur semesta alam Yang memilikan hambanya Tidak pernah meleset Dari yang terbaik Siapapun Anda Siapapun saya dan siapapun mereka Adalah yang diciptakan yang terbaik Barang siapa Yang meratapi Atas terciptanya Apapun bentuknya, walaupun dia lahir tidak punya kaki, tidak punya tangan, bahkan matanya buta, telinganya tuli. Lalu dia hidup sebatang kara. kemudian dia meratapi hidupnya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang bisa menikmati apa yang terjadi. Siapapun anda walaupun anda dilahirkan sosok dari seorang ibu yang zina. Kamu jangan langsung bangga dumeh ayahmu seorang kiai, dumeh ibumu seorang bunyai, dumeh banyak santri yang mencium tangannya ayah ibu kamu dan kamu menjadi seorang neng ataupun seorang gus. Kadang-kadang ayahmu marah sama ibumu nyampe bapakmu ngomong Tak cerai kamu. Eh? Pagi hari tukaran, tak cerai kamu. Malam harinya kumpul. Lalu, hamil keluar kamu. Apa itu enggak namanya anak zina? Eh? Apapun yang terjadi pada diri kita, disyukuri walaupun kamu ini hasil anak zina. Disyukuri. Walaupun Anda dilahirkan dari seekor kambing, lalu keluar ayam. Kambing keluar ayam Ya mungkin kambingnya dijual Lalu dibelikan ayam Apapun diikhlaskan Alhamdulillah kita dijadikan Allah menjadi manusia Tidak dijadikan seekor kambing Lalu bagaimana sih Kalau kamu malam hari ini Kamu menjadi seekor kambing Lalu tidur kamu di kandang Nger, eh Kencing, grontol selalu di situ. Eh, Kadang-kadang di sore hari tadi, majikan kamu itu enggak memberi makan sama kamu. Pada akhirnya kamu pengen gembur-gembur juga, kasihan sama majikan kamu nanti kalau ganggu tidurnya. Lalu mbek-mbek kamu, kamu tahan di dalam kandang itu. eh Sepokoknya yang noise, rainak belas. Tapi kambing-kambing pun itu ikhlas. Hmm? Setiap tanggal satu bulan dulu hijau, Kambing-kambing itu nggak ada yang berontak Dan tidak pernah mengadakan demo besar-besaran. <laughs> Menolak untuk disembelih itu nggak ada. Semuanya ikhlas. Umurnya baru 2 tahun. Huh? Kadang-kadang ada penjual kambing yang ngawur. Jadi giginya yang asli belum popak. Dipopak sendiri. Kemudian dibawa ke pasar. Eh? Subhanallah. Waktunya dewasa, waktunya bersenang-senang. Lalu dijual. Di setiap. Hmm, di setiap. Tempat-tempat penjualan itu ada tulisan Hewan kurban <laughs> Mereka pun ikhlas Kambing-kambing pun ikhlas Lalu dijual Sama Pak Haji Dibawa Kemusola hmm? Suara takbir sudah berdengung Semalam suntuk mendengar suara takbir Bertanya nyawanya sudah Diambang pintu <laughs> <laughs> Coba. <laughs> di pagi hari setelah salat itu. Eh, kadang-kadang itu eh ini kadang-kadang umpa-umpaan. Belum waktunya disembelih di, di bedhen-bedhen. <laughs> peri peri ini nanti kamu nanti. Kambingnya juga santai aja, pasrah hidup dan matiku untuk Allah. Umurnya tidak pernah panjang. Belum pernah ada kambing itu umurnya sampai 15 tahun, 17 enggak ada. 2 tahun ya sudah mulai dibantai. Itu pun ikhlas. Seekor kambing saja ikhlas. Kenapa kita yang menjadi manusia yang hidupnya dimuliakan oleh Allah. Matinya juga dimuliakan oleh Allah. Lalu kita tidak ikhlas. Gitu nih. Semestinya nasib. Ya, nasib kita yang tidak bisa dikatakan nasib buruk. Nasib yang sangat-sangat indah. Harus disyukuri. Ya, harus disyukuri. Bagaimana cara untuk mensyukuri semuanya itu? Ciptakan apa-apa yang terjadi pada diri kita. Berikan yang terbaik. Jangan khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Jangan pernah khawatir. Eh? Jangan pernah khawatir. Eh? Jangan pernah khawatir. Pokoknya jangan pernah khawatir. Apalagi untuk hari besok. Saat ini jangan khawatir. Nyampe-nyampe eh? kalau kamu tidur itu diajarin sama Allah. Lewat lisannya baginda Rasulullah SAW. Dengan bacaan. Bismi Bismiqallahumma ahya wa amuj. Dengan keagungan Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Pada dasarnya hidup dan mati, itulah urusannya Allah. Kalau hidup dan mati urusannya Allah, kenapa kamu takut? Pengen naik pesawat, khawatir jeblok. Pengen naik motor, khawatir Jatuh. Kawatir kecelakaan. <tuh> Pakai sepeda undal yo kawatir nak ditabrak sama tronton dari belakang. <tuh> ini orang hidupnya nggak akan nikmat itu orang, penuh dengan hal-hal khawatiran. Apa-apa yang terjadi pada diri kita, ridukan, relakan, ikhlaskan senyumin aja. Kalau kamu bisa seperti ini, toh insya Allah hidupmu akan diberkahi oleh Allah. Tidak ada orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kecuali mereka-mereka yang mampu untuk mensyukuri apa yang terjadi. Ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Lebih-lebih kita memasok ilmu. Kalau perlu jangan tidak tidur. Sesungguhnya di balik tidurnya orang itu adalah nyawa mereka dicapit sama Allah. Semestinya hidup kita ini 60 tahun. Gara-gara kamu tidur satu hari satu malam di 8 jam artinya artinya 24 jam dibagi 8 berapanya 3 artinya kan 30 persen nyawamu hilang Hah? kalau 30 persen nyawamu hilang berarti kalau umurmu 60 tahun lalu 30 persen itu hilang berarti tinggal berapa coba? Hah? tinggal berapa 60 dibagi 3 berapa? 20 kan? 20 tahun nyawamu melayang. 20 tahun nyawamu hilang. Seumamanya kamu itu tuh, paham akan semuanya itu. Tentu kau akan menyedikitkan tidur. Kamu tidak akan tidur, bahkan tidak mau tidur. Kau akan menikmati terjaganya mata, terbukanya mata untuk memasok yang terbaik. Di dalam hidup ini kenikmatan yang paling dahsyat. Kenikmatan yang paling luar biasa adalah terpasoknya ilmu. Ilmu yang menjadikan iman kita semakin kuat. Ilmu yang menjadikan keimanan kita menjadi sebuah kelazatan yang dahsyat, lebih lazat daripada makan. Daripada minum, daripada ceng Bahkan lebih lezat daripada bersenggama dengan istri-istri kita. Lebih lezat daripada jimat sama bidadari. Hmm? Semuanya itu apabila ditumbuhkan dengan sebuah keilmuan yang dasar. Semestinya walaupun jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih eh, 15 menit. Mungkin nih. Wah tepat sasaran Meleset 1 menit 16 Itu diputer oh, yeah. Ini di internet ini 23.16 Jiwa yang baik Hati yang baik, akal yang baik Organ tubuh yang baik Selalu senang dengan hadirnya ilmu Untuk menguatkan sebuah kenikmatan Yang dasar yaitu namanya iman nggak ngarah orang yang baik hatinya baik akalnya baik organ tubuhnya baik kemudian ngerusuh kemudian mencirit wahwustati payah nanti udil tadi hmm? udah ngaji dari jam 10 huh? malam malam waktunya tidur malah ngaji ah, lawis, tidur eh. <laughs> kalau jiwamu baik Akhlak kamu baik, perangai kamu baik, tentu nggak bisa tidur. Hah? Kamu tidak akan mau meninggalkan sebuah keilmuan yang dasar. Ilmu apa itu? Ilmu yang menjadikan diri kita nggak kacau. Ilmu apa itu? Ilmu yang menjadikan diri kita menikmati sebuah kenikmatan yang gaib. Menikmati sebuah kenikmatan yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang sukanya cuman makan, sukanya cuman, cuman nurutin nafsu sawat, sukanya cuman menikmati wanita-wanita itu, sukanya cuman hura-hura, Bahkan ada yang menikmati hidupnya, minum-minuman keras yang baunya yang sengak, yang baunya nggak enak. Mereka-mereka yang menikmati daging-daging babi, daging-daging anjing, daging-daging ular, Makan makanan Masya Allah eh? Hidupnya yang acak-acakan Organ tubuhnya penuh dengan tatau Rambutnya disemir Seperti seperti kire eh? Eh? Tidak ada santun sama sekali Wajahnya tidak ada coretan bin ahlil jannah eh? Hidupnya Seinaknya sendiri otak mereka Favorit mereka hanya dunia Dunia-dunia dan pakat derajat. Tapi kalau kita ini bisa memasok ilmu dengan baik, insya Allah. Setelah kita memahami setelah kamu bisa meneliti menjelajah tentang perubahan harokat akhir kalimat, dan juga kamu sudah bisa membedakan, menyelusuri perubahan lain dan juga kamu bisa menyelusuri makna-makna itu. Coba pahami ilmu agama ini dengan cara bagaimana? Dengan cara pahami nah, halal haram, hmm? Rasulullah pernah bersabda, apabila engkau menemukan pertamanan surga, fartaau, merapatlah kau. Apabila engkau menemukan pertamanan surga, merapatlah kau. Kenapa itu bisa dikatakan pertamanan surga? Karena di dalamnya penuh dengan orang-orang yang saling Penuh dengan orang-orang yang saling memikirkan antara satu dan yang lain. Saling menolong antara satu dan yang lain. Saling memberikan yang terbaik. Makanya kalau ada pondok pesantren kemudian, ada santri yang terat iuran, yang belum bisa bayar iuran, lalu dikejar-kejar, lalu di SMS, lalu ditanyakan terus, lalu dipanggil di kantor, lalu diancam pengen diboyongkan, lalu, lalu lintas. Pondok semacam ini dicabut keberkahannya oleh Allah SWT. Semestinya santri nggak punya uang, bisa seneng hadir di majlisnya seorang guru, melihat pengurus-pengurus yang aduhai, tidak pernah tidak pemarah. Ada santri melanggar peraturan, nggak pernah ditazin, nggak pernah didenda Yasin. malah disangoni duit coba. Penuh dengan senyum. Penuh dengan keindahan yang dasar. Ada mbak-mbak yang pekerjaannya nyuri. Tidak pernah didenda sama pengurus. Justru malah setiap hari disangoni 50.000 ribu. Loh, ini kalau ada podok nyampe seperti ini. Insya Allah. Eh, akan diletakkan sebuah keberkahan yang dasar. Ini mana daripada partau. Mana daripada merapatlah kau. Karena di dalamnya penuh dengan pertolongan yang dasar. Hmm? Coretan di wajah-wajah mereka, coretan di setiap organ tubuh mereka, adalah sebuah genangan air gemeritik indah. Sebuah bengawan-bengawan yang mengalir di setiap pelajar-pelajar tubuh manusia. Darah-darah mereka, mengalir sebuah lantunan-lantunan indah. Huh? Jangankan... Jangankan kumpul di tempat itu. Jangankan melihat wajah-wajah beliau. Baru melihat sarung beliau, melihat bajunya dijemur. Orang yang sakit melihatnya langsung sembuh. Orang yang punya sal punya kema, ke, ke, apa itu permasalahan hidup yang sulit pelik. Melihat sandalnya diletakkan di depan rumahnya, selesai permasalahannya. Makanya Rasulullah mengatakan oh, ayo merapatlah. Wa jannah ya Rasulullah. Apa itu pertemanan juga ya Rasul? Rasulullah mengatakan majlis wudikar. Majlis yang menjadikan diri kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Bukan majlisnya setan, bukan majlisnya iblis, bukan majlisnya orang-orang yang selalu nantang kepada Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana dikatakan itu majlis-majlis dikir? Bagaimana dikatakan itu rauh min riadini? jinan? Sementara di dalamnya adalah lagi perempuan yang dicampur raduk. Ngunoko institut islam. Universitas islam. Tapi akhlaknya tidak seperti orang islam. Peranginya jauh dengan tatanan-tatanan Rasul. Di depan kampus itu, itu ada tulisan Yarfailahulladina amanu Tegel-tegel Bagaimana akan terjadi Yarfailahulladina amanu Minkum walladina udun ilmad darojad Sementara keharaman Tidak pernah diperhatikan Halal haram tidak menjadi Sebuah amalia yang setiap hari dilakukan Haa huh? Kadang-kadang ditampilkan sebuah tampilan-tampilan di waktu mereka wisuda, jauh dari aturan syariat. Hmm? Drama yang dimainkan oleh seorang mahasiswa dan mahasiswi lelaki dan putra, putra dan putri kalau lelaki dan putra. Nah, <gacht> subhanallah sebuah hadikan, adegan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah drama yang ditampilkan sebuah na'udzubillah kadang-kadang pak guru-bu guru salaman padahal mereka sudah sama-sama dewasa dan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT oh, no, no, no, no. kamu lek sekolah di tempat itu kadang-kadang ada santri yang tadinya lulusan pondok lalu sekolah di tempat-tempat seperti itu ha? bagaimana dikatakan Raudhomin Riyadil Jinan Bagaimana dikatakan, itu majlisnya iblis, itu majlisnya syaitan, itu majlisnya ifrit itu majlisnya khonaz, itu majlisnya fir'un, itu majlisnya korun yang tidak bisa berujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyampe-nyampe, Allah pun mengatakan. Hmm? Fas apabila engkau punya permasalahan. Fas alu ahlat Tanyalah kepada orang-orang yang mata hatinya selalu berujuk kepada Allah. Sesungguhnya orang yang alim benar-benar alim. Bukan mereka yang kitabnya nyampe seperti perpustakaan. Bukan mereka, wuuh, kalau membaca kitab, wala wala wala wala. Kalau piduatu nyampe, wuuh, jamaahnya menangis semua. Semuanya itu tipu-tipuan kan Bohong-bohongan Kamu jangan ketipu Pas alu Bertanyalah kamu semua Ahla diker Kepada orang-orang yang ahli diker Kepada orang-orang yang mata hatinya Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fadkurulloha Ingatlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pengingatan yang banyak Hai kuntum Itakillaha Takutlah kepada Allah Haytumakundum, dimanapun anda berada. Hmm? Yang dikatakan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, bukan bertanya kepada pakar-pakar ilmu, atau mungkin seorang profesor-doktor, tidak. Tapi mereka-mereka yang ahli tikr, mereka-mereka yang di dalam kondunya ada Allah, kemudian hidupnya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, dan mengabdikan dirinya kepada makhluk-makhlukmu. Sibuknya kepada teman yang luar biasa setiap kali pengen nyuci baju nawarin teman-teman kang tak cucikan baju kamu hmm? lelah kan iya lelah, tak bajetin gitu loh. menatakan sandalnya, menatakan bajunya menatakan kitabnya setiap ada santri baru, langsung dieksekusi disemai, diarahkan dibimbing terus hmm? setiap kali dapat kiriman, tanya sama teman-teman yuk jajan bareng yuk hmm? nanyain teman-temannya kamu punya uang enggak Nah, ini aku punya 50 ribu, udah 30 ribu untuk kamu, yang 20 ribu untuk saya, tinggal 20 ribu, masih tanya lagi sama temannya, kamu punya uang nggak? Nggak punya, ini udah 15.000 ribu untuk kamu, yang 5 ribu untuk saya, masih tanya lagi sama teman, punya uang nggak? Nggak punya, udah ini ada 5000 untuk kamu, ini yang namanya ahli tiker, kamu itu pak ya kamu, Hah? dengerin, apa manfaat? ke war Dubur, ilmu, setiap pondok datengin semua. Nyampe kamu belajar ke timur tengah, nyampe tekan Mekah muka rumah, nyampe ngajine ning dhuwur kabeh. <tik> <tik> Kalau akhlak Anda tidak bisa berujuk kepada Allah. Hmm? Kalau akhlak Anda tidak bisa mengambil mengembalikan semuanya ini kepada Allah. Sampai mana? Sampai di mana kedewasaan kita? Hmm? masih mengandalkan ayah-ayah kita adalah ayah kita adalah seorang kiai kalau masalah kiai, aku Bapak babaku, abahku seorang kiai kakekku juga seorang kiai buyutku seorang kiai keturunan saya nyampe Nabiullah Adam adalah orang-orang berdarah merah <t> ME> percaya nggak? percaya percaya bangsa mau pesulap merah gak? <t <t <t saya juga bisa berdarah merah. Enggak usah gitu-gitu, Itu kan ayah kita, kakak kita. Bagaimana kabar untuk kita? Apa enggak tahu kita? Kadang-kadang ada seekor harimau. Justru yang dilahirkan bukan harimau. <gak> Jangan sekali-kali Anda menjadi seekor harimau yang anaknya mengeong. Kan? Dari mau bukan menggaung tapi mengeong, ya. malah jadi nembak gina lagi retikus. Ya. Coba, makanya coba lah nggak usah gitu-gituan Siapa anda, anda ya anda. Siapa mereka, mereka ya mereka. Udahlah, kemudian ciptakan yang terbaik. Kamu nggak usah mikirin teman kamu. Udahlah anggap saja teman kamu sukses semua. Yang perlu digelar dibersih diri kamu sendiri. Masa bodoh dengan mereka mereka. Bam nail. Bam. <tuh>